Sepanjang pengetahuan kita sebagai manusia biasa, umumnya mengenal hantu itu diumpamakan dengan paras yang menakutkan alias terkesan horor Namun ada sebuah kisah urban legend dari Indonesia tentang hantu dengan paras yang sangat cantik Sehingga kerap dijadikan istri simpanan oleh manusia-manusia yang berkepentingan tertentu Dan this is Kandole Hantu Kandole merupakan urban legend yang berasal dari pulau Sulawesi Tenggara. Hantu ini digambarkan oleh masyarakat setempat sebagai sosok hantu dengan paras yang amat cantik, putih, langsing, dan yang paling menyenangkan, hantu ini senang menggoda manusia. Namun, di sisi lain, hantu ini juga bisa muncul dengan wujud yang menyeramkan, tatkala dirinya merasa terganggu oleh manusia. Menurut mitos yang beredar, ketika ada seseorang yang memiliki dendam dengan orang lain, mereka biasanya akan pergi ke paranormal atau dukun setempat. Nah, si paranormal tersebut akan menyuruh orang yang memiliki dendam tadi untuk menikah dengan makhluk gaib, salah satunya kandole ini. Selain itu, orang tersebut diharuskan menyediakan tempat bagi kandole di bubukan rumah serta ranjang pengantin agar kandole menjadi betah. Entah apa kaitannya antara orang yang punya dendam harus menikah dengan makhluk gaib dan harus punya ranjang pengantin segala. Om Bos tidak tahu. Yang tahu silahkan komen di bawah. Dikarenakan para mbak-mbak kandole ini punya paras yang sangat cantik, bak spek bidadari, banyak manusia yang tidak segan-segan untuk menikah dengan kandole ini. Beberapa masyarakat menganggap bahwa kandole sebenarnya sosok jin perempuan yang mendiami hutan-hutan pelantara -hutan yang ada di Sulawesi Tenggara. Sama seperti manusia, mbak-mbak Kandole juga hidup secara berkelompok. Tapi di dalam kelompok mereka tak ada satu pun laki-lakinya. Nah, cara agar hantu Kandole dapat beranak pinak adalah dengan menculik jin laki-laki yang kemudian akan dijadikan sebagai suami. Jin laki-laki yang sudah diculik Kandole ini gak akan bisa berbuat apa-apa dan ia akan tunduk kepada Kandole dan ternyata kandole juga kerap menjadikan manusia sebagai suaminya wow ini bukan lagi pernikahan antar bangsa atau ras lagi malah sudah pernikahan antar alam apa enggak muhmat tuh petugas KUA sebagai jin perempuan kandole gemar untuk menjahili para lelaki konon kandole ini gemar memainkan alat kelamin laki-laki hingga mengalami orgasme yu know orgasme nah untuk menyiasati hal itu secara tradisi Biasanya, laki-laki yang akan berpergian keluar rumah pada malam hari diwajibkan untuk membawa alat penerangan, semisal obor atau senter, karena hantu kandole diyakini memiliki sifat sangat pemalu sehingga kandole tidak akan mau mengganggu manusia di tempat yang terang. Jadi, kalau kalian menjumpai cewek cantik di tempat yang gelap, bisa jadi itu kandole. <N> Nah gimana bos, itulah kisah urban legend hantu kandole. Mau percaya atau tidak dengan hal-hal gaib, -hal itu semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Saya om bos, jika banyak kesalahan, kami om bos, beserta seluruh dewan direksi, mohon maaf dan pamit undur diri. See you next time, terima kasih.